teknik untuk menjahit uh, baju kebaya yang seperti ini tapi modelnya itu dia uh, kurang lebih seperti ini ya nih kurang lebih seperti ini nah di depannya itu ada kancing nah ini menggunakan uh, model tangan trompet ya nah mari kita coba untuk membuat videonya Uh, untuk langkah pertama, nah ini model depannya ya. Nah, ini uh, depannya. Nah, itu nih model belakangnya. Nah, nanti ini di tengah-tengahnya ini yang ada kupnatnya itu kita buang. Ini juga kita buang, jadi dia ngepres gitu nanti ke badan. Nah, jadi itu kita potong, uh, kurang lebih kayak uh, di depan ini. Nah, ini yang di belakang ini. Ini nanti kita potong ya, nah ini bagian lehernya, nah ini untuk bagian leher depan itu nanti kita cetak lagi, uh, ini, nah ini bagian depan ini, nah ini yang bagian depan untuk uh, lehernya itu, leher depannya itu nanti kita uh, ini kita buat juga. Nah, ini yang di depan udah kita potong, yang di belakang juga nanti kita potong ya, kayak yang di depan, dan kupnatnya itu, kupnatnya itu kita buang. Oke, okay? nah ini untuk kita potong ya, yang bagian yang ada kupnatnya itu, nah ini kita potong, nah itu kita potong yang tadi saya bilang kupnatnya itu dipotong, kita potong untuk bagian depan ataupun bagian belakangnya. nah ini dipotong ya nah itu jadi bagian depan itu pisah begitu nah ini bagian belak bagian depan pisah, nah bagian belakang tadi juga pisah, jadi e, bentuk polanya itu kira-kira ki bentuk untuk bentuk pola untuk bentuk polanya itu kira-kira seperti ini ya ini bagian belakang, nah ini bagian depannya nah jadi kupnatnya itu dibuang ya setelah itu, nah ini untuk bagian tangan nah ini saya kasih jaraknya itu 6 untuk trompetnya itu ya nah, itu kira-kira pola tangannya itu seperti ini setelah itu kita bentangkan ke kain, nah ini untuk pola yang di depannya itu, nah ini masing-masing itu 2 ya, nah 2 tapi kalau setiap ada lengkungan itu saya kasih kamponya 1,5 ya ini saya pakai dua lapis uh, kainnya ya maksudnya itu kainnya tuh sudah kita uh, lapis jadi dua gitu ya nah di sini masing-masing satu lima nah setiap ada lengkungan nah ini lengkungan saya kasih 1,5 1,5, satu nah, lima dan di sini dua ya nah uh, di sini untuk pola depannya itu udah udah dua lapis dua lapis uh, kebayanya ya dua lapis kainnya gitu setelah itu nah ini tadi bagian depan ini dan ini bagian belakangnya nah juga sama ini di bawahnya kira-kira seperti ini nah ini kampuhnya itu nah ini dua lapis ya dua lapis uh, kain tilenya itu nah ini dua lapis nah Uh, itu masing-masing sama 2, 2 cm untuk kampungnya, setiap lengkungan itu 1,5 ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya itu 2 uh, lapis ya, 2 lapis. Nah, ini yang untuk sampingnya itu dia tidak ada kampung. Nah, ini samping-samping sininya saja yang ada kampung ya, bagian belakang. Nah, ini juga dua lapis. Dua, dua kain dua kain tila maksudnya gitu ya. Nah, jadi jadi itu e, penampakannya itu kira-kira seperti ini kalau sudah dibentangkan di kain. Setelah itu, nah ini untuk pengambilan kain pada tangan. Nah, ini kainnya dua lapis ya. Nah, ini masing-masing e, kampunya itu nah sekitar satu cm Nah di sini sekitar 2, 2 cm atau 1 cm gitu ya Nah ini kira-kira uh, seperti ngambil kainnya itu begini Nah ini dua lapis Nah ini masing-masing setiap kampuhnya itu dua ya Dua atau satu nah ini enggak di kampuh ya Nah karena ini dua lapis gitu kainnya uh, Nah di disini Nah, di sini bagian situ itu enggak ya. Kita lanjut untuk pola tangan. Tadi itu e, dua lapis e, baju, dua lapis dilenya itu cuma untuk di tangan sebelah aja. Nah, ini kita lanjut untuk tangan sebelahnya lagi. Yang di, tadi itu di sebelah kanan dan sekarang sebelah kiri juga sama. Nah, ini kampungnya masing-masing itu satu. Nah, satu sentimeter nah untuk bagian yang di sini nah itu kayak yang di ujungnya sini nah ujungnya yang ini ujungnya yang ini ya teman-teman ah yang ini nah ini uh, itu nggak dikasih kampu ya jadi itu uh, kain Tilenya ini saya menggunakan kain tile akar apa gitu namanya kain tille akar apa itu namanya ya nah untuk yang bagian sini, itu kita tidak putus, dan tilenya itu udah kita jadi dua lapis, gitu ya. Dua lapis gitu, kayaknya. Nah, jadi untuk pengambilan kampuhnya itu kurang lebih sama kayak tadi, ya. Ini masing-masing satu satu, satu, satu, satu, satu, satu cm sampai ujung, situ ya. Nah, kalau untuk misalnya kalian mau biar mempercantik biar mempercantik tangannya lagi nah ini yang rendah-rendah itu boleh kalian simpan sini, tapi kalau enggak ya enggak masalah, saya enggak pakai ya sesudah tangan kita lanjut untuk bagian ke, uh, yang bagian uh, leher depan itu ya nah tadi itu kan yang bagian depan leher ini nah ini dua lapis ya ini masing-masing kampunya itu 1 cm satu atau 2 cm gitu Nah, ini kainnya itu dua ya. Nah, ini di depannya juga. Ini untuk pelapis agar enggak nampak uh, perut kita gitu. Pelapis biar kancingnya itu ada lapisan gitu ya. Nah, uh, itu seperti ini nih. Tadi yang bagian leher, nah ini satu cm. Nah, ini ketilnya ada dua lapis nah setelah itu kita lanjut yang ini nah ini bagian situnya yang bagian ininya ya uh, bagian ininya tunggu bentar, bagian ini nah bagian ini ini ini nggak nggak nggak ada kampu ya jadi itu uh, dia itu kainnya lipat dua jadi dia nggak putus gitu ya jadi dia nggak putus nah jadi bentuknya itu seperti ini, kira-kira e, 2 cm masing-masing kampunya selanjutnya, nah tadi itu udah bagian depan, sekarang bagian belakangnya, nah ini e, bagian e, yang di belakangnya itu, nah ini saya bilang dua lapis, nah itu untuk bagian belakangnya itu nah, yang paling ujung itu, nah gini ya dia itu gak kepotong gitu, yang ini nah ini Uh, bagian ininya ya gimana tuh ntar nah nah ini ya bagian ininya ini enggak terpotong dan enggak dikasih kampu jadi itu dia nyatu ya nyatu nah ini dua lapis dua lapis ya kain tylonya itu nah itu yang bagian bawahnya enggak enggak uh, apa bagian bawahnya itu nggak uh, dikasih kampuh nah cuma bagian atasnya yang bagian ininya saja yang dikasih kampuh kira-kira 2 cm. Nah, sampingnya juga yang ini. Nah, ini kira-kira uh, 1 cm atau 2 cm gitu ya. Nah, jadi penampakannya itu seperti ini. Yang bagian kerah depan ataupun leher leher depan ya. Nah, itu kira-kira Nah, ini saya bilang dua lapis Nah, ini juga saya bilang itu kainnya itu yang untuk bagian depannya itu. Nah, ini dua lapis. Jadi begini. Nah, dua lapis ya. Setelah itu, kita setrika biar dia rapi ya. Nah, ini kita setrika untuk semuanya. Kita setrika biar dia rapi. Setelah sudah distrikan, nah, itu kain tile yang bagian depan itu kita sambungkan. Nah, seperti ini dia, ini udah saya jahit ya, yang bagian depan. Nah, ini yang satunya yang belum uh, saya jahit. Nah, ini dia kita satukan untuk bagian-bagiannya. Nah, kita satukan dulu. Tadi sebelahnya udah dijahit, sekarang yang sebelahnya yang bagian depan nih seperti ini ya. Nah, sesuaikan dengan radar itu. Nah, ini kita jahit sama seperti yang ini ya, yang ini udah dijahit nih. Nah, ini nanti kita jahit. Nah, ini saya kasih pentul dulu. Ini saya kasih pentul dulu. Maaf ya belum dijahit. Nah, ini saya kasih pentul dulu. Nah, nanti kita pentul juga baru kita jahit ya. Setelah itu, kita buat dulu tali yang untuk kancingnya. Yang untuk kancingnya ya, nah ini saya menggunakan namanya itu tali-tali karet elastis yang warna-warni. Nah, itu yang kecilnya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, saya pakai warna biru karena baju saya itu warna biru. Nah, seperti ini talinya. Itu dia, itu talinya itu lentur gitu ya, karet dia. Pokoknya nah itu kira-kira ukurannya itu saya buat semuanya itu nah 6, 6, 6 cm ya 6 cm saya potong saya potong nah satunya itu 6 cm nah kira-kira uh, seperlu, seperlunya kalian kalian mau membuat kancingnya itu berapa gitu setelah itu nah ini kita ukur kira-kira itu dari jarak satu ke jarak yang lain itu berapa nih sini saya buat jaraknya itu empat ya 4 senti nah empat senti dari jarak satu ke jarak dua ini kita pasti pakai jarum pentul nah itu saya kasih uh, kapur ya Se karena saya buat di sini ada tujuh kancing jadi ada tujuh lubang ya nah di sini kira-kira itu uh, kita jahitnya nanti seperti ini ya Nah, jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil sesuaikan dengan uh, sesuaikan dengan kancing kalian gitu ya, nah ini kira-kira lubangnya itu sekitar 1 cm, 1 cm sampai semuanya 1 cm gitu nah, uh, ini saya buat sebanyak 7 lubang ya nah, jadi dari jarak 1 ke jarak 2 itu saya kira-kira 4 cm ya tapi kalau kalian mau jaraknya uh, terserah kalian gitu kalau kalian mau buat jaraknya itu berapa dan sini saya kasih jaraknya itu masing-masing 4 cm ya sebanyak ada 7 lubang kancing setelah itu nah untuk jaraknya itu nah ini saya kasih kapur biar dia uh, tahu tandanya tengah-tengah gitu ya jadi semuanya ini di sini saya kasih kapur, di sini juga, di sini juga. Jadi biar tahu gitu di mana letak untuk masing-masing uh, lubang lubang kancingnya itu ya. Nah, untuk masing-masing ukurannya itu saya buat 1 cm ya. nah selanjutnya ini udah saya pasangkan ini ada 8 ternyata ya maaf tadi saya bilang 7 nah ini saya 8 nah ini masing-masing sekitar lubangnya itu 1 cm ini kita lihat biar dia uh, rapi gitu biar dia lubangnya itu sama besar gitu nah seperti ini 1 cm sampai semuanya ini saya masih pakai jarum pentul nanti itu kita jahit ini kita masih pakai jarum pentul ya itu kelihatannya seperti ini ya. Jadi ada uh, hadapan lubang kacingnya itu seperti ini. Nah, ini bagian terbaliknya gitu ya. Bagian untuk yang di depannya gitu ya. Setelah itu, nah ini yang bagian depan itu. Nah, ininya nanti nanti dulu kita jahit kita pasang lidahnya dulu nah sebelah ini, nah ini kita jahit dulu ya, jahit sampai di bawah, jadi kenakan bagian lubang kancing ya nah, kenakan bagian uh, lubang kancing yang udah kita buat nah ini jangan dulu, kita jahit yang sebelahnya, nah ini kita jahit dulu ya nanti baru kita jahit sampai bawah ya kalau sudah dijahit nah itu hasilnya dia seperti ini bagian lapisan depannya yang tadi kita jahit itu nah ini ya nah ini kita udah jahit nah kalau kalian belum yakin untuk bagian lembang-lembang kancing itu kalian bisa jahit dulu pakai tangan nah jahit dulu pakai tangan biar kuat, biar geser soalnya kalau biasanya langsung jahit ke pakai mesin jahit itu biasanya ada geser ya nah ini kita jahit dulu pakai tangan Nah, kalau sudah dijahit nanti kira-kira hasilnya itu seperti ini ya kira-kira hasilnya seperti ini untuk yang bagian depan setelah sudah bagian depannya itu nah ini bagian lidahnya itu nah yang bagian lidahnya agar yang bagian lidahnya itu nah ini kita jahit juga ya di sebelahnya di sebelah yang untuk tempat kancingnya. Nah, kita jahit. Jadi dia seperti ini kira-kira. Kita pentul dulu baru kita jahit, ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk yang bagian depannya itu, bagian kerah depannya tadi. Kita lanjut untuk bagian lidah yang di dalam. Nah, lidah untuk bagian depan yang di dalam. Nah, jadi dia kira-kira seperti ini kalau sudah dijahit seperti ini kira-kira kalau sudah dijahit itu dia kira-kira seperti ini nah ini untuk bagian lidahnya yang tadi itu, nah ini udah dijahit ya nah kira-kira itu seperti ini bentuknya ya. oh ya, nah itu baru kita jahit yang bagian lidah yang di sampingnya yang bagian depan itu nah, ini dia Nah baru kita jahit yang ini yang tadi ya yang di sebelahnya itu. Nah, ini bagian depan tadi. Nah, kita jahit semuanya sampai di situ. Kalau sudah dijahit bagian leher yang di depan itu, nah jadi hasilnya dia kira-kira seperti ini ya. Ya, seperti ini ya kira-kira. Nah, ini bagian depannya. Nah, ini yang bagian depannya ini lidahnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya nah kelihatannya itu seperti ini ini udah dijahit ini udah dijahit ya. jadi kelihatannya penampakannya itu seperti ini setelah itu bagian lapisan leher belakang nah ini kita satukan dulu nah jadi kira-kira itu seperti ini kita satukan dengan yang bagian depan itu nah kita pentul dulu nanti baru kita jahit nah jadi kira-kira seperti ini dulu nah ini kita pentul dulu baru kita jahit ya nah kira-kira seperti ini untuk bagian leher yang di depan dan yang di belakang ya Nah setelah itu kita rapikan dulu nah ini kita pentul dulu nah seperti ini pentulnya Nanti baru kita jahit ya, untuk bagian leher belakangnya. Setelah itu, ini bagian tangannya udah kita jahit ya, bagian samping-sampingnya. Nah, ini tangannya itu saya menggunakan tangan trompet ya di sini. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, ini udah dijahit di samping-sampingnya. Setelah itu, nah, ini bagian depannya itu kita rapikan dulu seperti ini ya bagian lapisan depannya. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Kita pentul dulu sampai ke leher-lehernya juga. Nah, seperti ini. Kita pentul, pentul bagian tepi-tepinya ini. Nah, ini jangan sampai dia nanti ter terlipat gitu ya. Jadi harus rapi. Nah, ini nanti baru kita jahit di setiap yang ada jarum pentulnya itu. Biar dia lebih rapi lagi, gitu ya. Nah, ini penampakannya kira-kira seperti ini, ya. Kalau sudah dijahit, hasilnya itu seperti ini, ya. Dia jadi lebih rapi, karena kita udah tekan tadi, udah kita jahit pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini, dia jadi dia sudah terlihat rapi, ya setelah itu, nah ini kita kasih jarum pentul dulu nah, itu kita kasih tanda titik, nah itu kira-kira seperti ini nah, seperti ini karena di bawahnya itu kayak ada gelombang gitu nah, jadi pastikan dia rapi ya, rapi jadi tidak tidak ada yang namanya um, maju mundur gitu nah, jadi biarkan dia rapi kita kasih titik, titik, titik nanti baru kita pasang kancingnya ya yang ini bau ini harus rapi sudah jadi kira-kira bajunya itu seperti ini yang bagian uh, depannya itu ya nah kira-kira seperti ini ya nah seperti ini ada delapan kancing nah seperti ini selamat mencoba